Hello, people with the spirit of learning. Setelah proses instalasi selesai, sekarang saatnya kita menggenerate project spell baru. Untuk menggenerate project spell baru, kita bisa menuju ke terminal. Spell menyarankan kita untuk membuat project spell baru dengan alat bantu yang namanya digit. Dan digit ini bisa kita gunakan bersamaan dengan Npx agar kita tidak perlu melakukan instalasi secara global. Jadi kita bisa mengetikkan Npx spasi Digit spasi, svelte JS template, dan nama project yang ingin kita buat dalam ini adalah charity. Digit ini apa? Sederhananya adalah digit ini melakukan clone dari repository GitHub.com/svelteJS template yang sudah disediakan oleh svelte, kemudian membuat sebuah folder dengan nama charity, dan kemudian si digit ini menghapus folder hidden folder git sehingga project baru kita tidak ada history dari git yang ikut beserta dengan ketika kita clone jadi sederhananya seperti itu teman-teman juga bisa um, mengenerate project swift baru dari repel swift atau bisa langsung clone secara manual nah setelah proses digitnya selesai kita bisa masuk ke direktorinya charity dan kemudian jalankan npm install setelah selesai kita bisa menjalankan npm run dev untuk melihat hasilnya dari aplikasi hello world kita di sini kita bisa buka localhost 5000 dan inilah aplikasi hello world kita